Habitat Harimau Sumatera di hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur menipis seiring maraknya perburuan liar di hutan kawasan. Data menunjukkan Harimau Sumatera di TNWK ini hanya tinggal empat ekor dari 38 ekor pada tahun 1998. Fakta ini tentu cukup memprihatinkan. Jika tidak disikapi secara serius, bukan tidak mungkin Harimau Sumatera hanya menjadi bahan dongeng seperti dinosaurus.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 jika sebelumnya warga renah kayu embun kota sungai penuh dengan teror harimau kali ini warga lempur kecamatan gunung raya kerinci yang digegerkan dengan kemunculan harimau di ladang warga diketahui beberapa hari sebelumnya warga pulau tengah kecamatan keliling danau digegerkan dua ekor anjing mati diduga dimangsa oleh harimau dari tanggal 9 Juli 2022 harimau memangsa ternak warga di lempur kecamatan gunung raya kabupaten kerinci satu ekor sapi warga lempur mati dan bagian belakang ekor habis diduga dimakan harimau. Warga pun diminta hati-hati karena si belang berkeliaran di hutan. Besar kemungkinan harimau yang memangsa sapi ini adalah harimau dari Pulau Tengah yang memangsa dua ekor anjing. Diketahui beberapa waktu lalu pihak BKSDA melepas liarkan dua ekor harimau di hutan TNKS, wilayah Kerinci. Harimau bernama Surya Menggala dan Citra Kartini itulah yang diduga saat ini berkeliaran di perladangan warga. Warga meminta kepada pihak BKSDA untuk bertanggung jawab atas keresahan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat Karena mereka yang melepas liarkan dua ekor harimau di TNKS dan juga hutan yang berada di kerinci dan kota sungai penuh Semuanya sudah menjadi hutan produksi Di sisi lain kebun binatang kota Oklahoma sedang bergembira Karena harimau Sumatera yang terancam punah telah melahirkan dua ekor anak Harimau Sumatera itu melahirkan dengan jeda beberapa menit pada 2 Juli lalu. Seinduk bernama Lola berusia 11 tahun. Kebun binatang mengatakan Lola dan anaknya baik-baik saja dan telah mencapai fase penting, yakni menyusui. Dalam beberapa minggu tim dokter hewan akan memeriksa anak-anaknya untuk menimbang dan mengukurnya juga melihat jenis kelaminnya. Petugas kebun binatang mengatakan selama kehamilannya, Lola masuk dalam sesi pemantauan dan pelatihan ultrasound. Itu memungkinkan pengasuh bersiap untuk kelahiran anak-anaknya. Lola dan ketiga saudara kandungnya juga lahir di kebun binatang kota Oklahoma yang berpartisipasi dalam rencana kelangsungan hidup spesies dari Aza untuk harimau Sumatera. Kelompok tersebut telah membuat rekomendasi agar Lola berkembang biak dengan seekor harimau jantan berusia 14 tahun. Subspesies tersebut dinamai berdasarkan Pulau Sumatera yang dihuninya di Indonesia. Termasuk dalam daftar merah spesies terancam IUCN, diperkirakan hanya tinggal 400-500 harimau sumatera liar yang masih ada di hutan lebat Indonesia. Fauna dan flora internasional menjelaskan bahwa perburuan adalah ancaman khusus. Kucing besar yang langka ini diburu untuk diambil kulit, tulang, dan gigi tarinya yang sangat diminati sebagai simbol status dan pengobatan tradisional di Asia Timur. Rusa yang termasuk sumber makanan utama harimau ini juga diburu.